Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Deddy Zeti Official Pada kesempatan kali ini Kita akan mereview sebuah tempat Pemberanjaan yang sedang viral di Pekanbaru Ada yang tahu ini Ya, betul sekali ini merupakan suatu tempat pembelanjaan yang sedang viral yang ada di Pekanbaru, pusat perbelanjaan oleh-oleh Insyirah Pekanbaru. Mungkin para penonton sudah sering datang ke tempat ini karena memang lokasi ini sangat strategis sekali yang berada di Jalan Arifin Ahmad. Pekanbaru, tempat yang ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang berada di sekitar Pekanbaru ataupun yang berada di tempat-tempat seperti Kampar maupun kabupaten-kabupaten lainnya ketika ingin datang ke Pekanbaru dan membawa pulang. Usaha ini sangat cepat sekali perkembangannya. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari salah satu pekerja di tokoh ini, awalnya hanya berasal dari satu ruko, kemudian berkembang menjadi dua ruko dan tiga ruko. Hingga saat sekarang ini, sistem... Yang ada di sini ada dua. Yang pertama, menerima barang titipan dari warga sekitar Keruko ini, dan yang kedua, mereka memproduksi sendiri kue-kue yang bisa mereka produksi. Bisa kita lihat, tempat ini menyediakan berbagai jenis makanan, baik itu kue kering, basah, ataupun minuman. Yang sangat khas yang berada di Pekanbaru ini. tempat ini sangat ramah sekali terhadap pengunjung karena bagi yang ingin berbelanja mereka bisa mencicipi kue yang akan mereka beli karena setiap macam kue itu ada tester ataupun percobaannya. namun pada saat pengambilan video ini karena berada dalam situasi belum puasa maka tidak disediakan kami yakin kue ini sangat lezat sekali dan bisa para penonton bisa mengunjunginya sendiri ke tempat ini. Mungkin itu sedikit gambaran yang bisa kami sampaikan bagi yang ingin mencari oleh-oleh yang enak, yang bagus kemasannya bisa datang ke Itsiro Oleh-oleh Pekanbaru, tepatnya di Jalan Arifin Ahmad. Terima kasih Bagi yang belum Ataupun yang baru Mendarat di channel ini Silahkan Maksudkan men Dan Mengaktifkan Tanda loncengnya Serta Menshare Ke Teman-teman Terdekat mereka Saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh